Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita akan mulai hal talk pada hari ini dengan topik pembicaraan mengenai gizi, kemudian pencegahan diari, kegiatan fisik, istirahat, pengelolaan stres, pantangan merokok dan COVID-19 sebagai pola hidup sehat selama masa pre-employment training ya. jadi kalau untuk gizi, kita itu punya namanya piramida gizi ya, Di mana piramida ini melambangkan skala prioritas dalam penentuan jumlah aturan menu yang akan kita konsumsi selama sehari-hari, guna menunjang produktivitas kita sebagai perwira pertamina ya, nah karena Populasi pada Peserta pelatihan hari ini pria Kurang lebih perhitungannya Singkatnya 2000-2500 Kalori per hari Nah dari mana asal angka ini Ya secara sederhana Sebenarnya kurang lebih Gampangnya seperti ini Dari Kementerian Kesehatan Menyarankan jadi makanan pokok Sayuran, buah-buahan dan lauk Harus ada di dalam piring kita Sehari ya. Nah untuk perbandingannya jadi yang dominan itu makanan pokok dan sayuran Ya, kalau dari gambar ini kita lihat bisa sepertiga ya masing-masing nah sementara untuk lauk pauk maupun buah itu kurang lebih seperenam nah di mana jangan lupa sebelum makan kita cuci tangan pakai sabun ya minum gelas air itu sekitar 8 gelas per hari dan aktivitas fisik 30 menit per hari nah kalau prakteknya, ketika kalian nanti ditempatkan di bagian aset atau mungkin di bagian HRHC, ya, nah, kalian harus bisa nih, e, gimana menyelenggarakan e, pola makan bagi pekerja dengan teratur, ya, seperti contohnya pada gambar e, secara franchise, kemudian petugasnya menggunakan APD yang lengkap, dan memang harus benar-benar dihitung tuh nanti, ya, bagaimana jam kerja misalnya 8 jam ya. Berapa persentasenya? 40 sampai persen per hari ini. Misalnya bagaimana pola manuselingannya. Nah, dan harus ada nanti higienya, sanitasi ya, MOU dengan limbah dan harus ada pemantauan berkala ke laboratorium BBLK ya. Nah, untuk ya status gizi kerja ini jadi sebenarnya ada perhitungan rumus ya, secara beroka dengan terlebih dahulu mengukur indeks massa tubuh ya. Jadi bukan patokannya itu sebenarnya berat badan, ya, tapi harus kita hitung juga dengan penyebutnya kuadrat dari tinggi badan ya. Nanti akan ada nih gradingnya, apakah kalian kurus, gemuk atau obesitas. Nah, memang angka-angka ini sebenarnya bisa nantinya didapatkan dari konsul ke gizi bisa ke rumah sakit di poli gizi dengan ya ada yang dari S1 gizi ataupun kalau kalian memang membutuhkan penanganan lebih lanjut secara klinis bisa nanti dari PPK 1 dirujuk ke dokter spesialis gizi klinis ya di rumah sakit provider nah intinya nanti dari kecukupan ini ya akan ada namanya istilah-istilah ini energi basal metabolisme pria wanita itu dibedakan ya angkanya koefisiennya ada nanti energi aktivitas fisik nah dan juga dinamika dari pergerakan ya nah karena aktivitas fisik ini kan nanti disesuaikan dengan workload maupun penempatan ya misalnya secara sikat ada kalian nanti ditaruh di kantor ataupun misalnya di kilang nah itu kan aktivitas fisiknya pada umumnya nih Kalau yang dikilang itu kan lebih banyak nah, Karena kerja lapangan dibanding yang kantor Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan Kalau yang kantor misalnya dinas Ya kayak keluar kota atau kemana Ya ada meninjau Lapangan ya bisa juga Lebih banyak nah Namun apapun aktivitas itu Sebenarnya nanti akan ada klasifikasinya Nah contohnya seperti tabel ini Kalian bisa hitung Secara manual ya Nah di List ya, di recall dalam satu hari itu apa aja nih aktivitas kalian Dari jam bangun tidur sampai nanti pagi, siang, sore tidur lagi Nah, nanti akan ada perhitungannya per kilogram berat badan per jam ya Nah, ini seperti contohnya kalau manual sebenarnya Nanti diidentifikasi dulu umur kalian berapa, usia, jumlah tidur ya Nah, dapatlah angka-angka seperti ini Analisisnya, ini akan Dilakukan oleh tim rumah sakit dan ya, Tim Gizi, maupun dokter Spesialis Gizi Klinik ya Dan, kalaupun Belum sempat nih, kalau kalian Jadwalnya Untuk rujukan belum cocok, bisa nih Dengan dokter umum di Klinik atau PPK 1 ya Nah, di tempat kalian dinas nanti Kalau di RU3 itu di Klinik Pratama, contohnya di jalan Kurnia ya Pelaju. Nah, dapat angkanya total kebutuhan energi. Nah. Jadi memang analisis mengenai gizi ini memang tidak bisa dipukul rata ya. Setiap orang punya perhitungan masing-masing karena nggak mungkin ya. Kita akan menyamakan umur, berat badan maupun aktivitas fisik misalnya terutama nih kalian yang sif-sifan atau yang lembur ya kan jam tidurnya akan berbeda namun ada standar ya dari SNI. Nah, ada ringan sedang berat seperti ini kemudian juga dengan heart rate-nya. Nah. Jadi nantinya ini akan ada perhitungan. Nah, secara gampang kalau kalian ah, merasa kayaknya tabel-tabel tadi sih terlalu rumit ya. Nah, nggak simple Nah, ini ada namanya website yang bisa membantu Walaupun sebenarnya website ini bukan hal yang uh, pasti Mungkin perlu koreksi Ya, itulah guna tadi kita tahu tabelnya Asal-usulnya Jadi, ketika misalnya dari website fat secret ini Ternyata ada kesalahan Nah, kalian bisa koreksi Ataupun nanti ketika mau konsul Oh, dok, saya hitung di website yang... Um, otomatis ini angkanya segini sementara yang manual angkanya lebih kecil atau lebih besar. Nah, di situ sih kalian tinggal diskusi ya. Nah, tadi tentang gizi ya. Nah, selanjutnya kita tentang pencegahan diare. Nah, diare itu istilah lainnya mencret atau BAB dengan konsistensi yang cair ya. Nah, frekuensinya biasanya tiga kali atau lebih ya dalam satu hari sekitar 24 jam. Lalu karena dia permasalahannya ini biasanya infeksi ataupun perubahan konsistensi makanan, ya, makanannya ini seperti cabe, santan, minyak, ya, atau makanan yang terlalu lama terbuka di udara. Nah, jadi pencegahannya utamanya dengan cuci tangan, ya. Terus, kalau mau minum air nih, ya, jangan lupa kalau airnya direbus, ya. Lalu sampahnya harus kita olah secara benar, jangan sampai sampai itu numpuk lalu lalat hinggap ya nah, dan terutama masalah sanitasi ini BAB ya izin industri ya ketika di Hse ya kalian harus benar-benar perhatikan Nah kalau memang diare itu sudah terjadi Nah gimana pertolongan pertamanya P3k-nya atau kapan harus ke rumah sakit ya? Nah, salah satu caranya eh, dengan mudah itu lihat adakah tanda dehidrasi. D artinya hilang, hidrasi artinya air. Maksudnya nih airnya hilang tuh berkurang secara drastis. Nah, karena banyak dibuang tadi, ya. Jadi tolong eh, perhatikan ya menu makanan, hindari nih 10 makanan saat diari yang pedas, kemudian susu ya, kopi, santan. Nah, kemudian gluten. Rempah ya Lalu yang mentah, kacang, berlemak Dan jagung ya. Karena ini hubungannya dengan Usus ya, pergerakan usus Nah, itulah Kalau di diare Itu biasanya Penyerapannya itu jadi berkurang Sementara pembuangan Cairan di usus justru meningkat Nah, secara singkat ini Ada tanda hijau, kuning Sama merah ya Nah jadi kalau Gampangnya nih Misalnya kalian Di rumah Itu yang pakai hijau ini contohnya Jadi dia Ada dua tanda atau lebih ya Dia masih sadar ya Tidak cekung Masih ada rasa ingin haus ya Dan turgor kulit itu kalau ditekan kayak gini nih Ini cepat kembalinya Nah kalau diare dehidrasi Ringan atau sedang Itu dia biasanya sudah mulai kita rewel matanya jadi cekung ya ingin minum terus ada rasa haus tapi nah tapi kalau ditarik turgur turgor kulitnya udah mulai lambat nggak cepet ya nah beda dengan dehidrasi berat kalian sudah males minum nah bahkan ada lesu ya tidak sadar ya. bisa penurun kesadaran mau pingsan oke itu tadi tentang diare selanjutnya kita membahas mengenai kegiatan fisik ya jadi posisi di health safety environment training center ini HSETC kan sudah ada nih fitness center lahan yang cukup ya baik untuk lari maupun misalnya jika memungkinkan bersepeda. Nah durasinya ini kita perkirakan 150 menit per minggu ya. Jadi tujuannya biar tubuh lebih sehat dan ya, bermanfaat dalam pencegahan penyakit tidak menular PTM. Nah, intensitasnya kalau sehari itu berarti kalau kita bagi nih, misalnya tiga kali seminggu kan 150 bagi tiga itu ya sekitar 50 menit lah kurang lebih ya. Dalam sehari. Dan jangan lupa sebelum latihan fisik itu kita periksa dulu nih. Kemungkinan-kemungkinan misalnya ada cedera lainkah atau misalnya pada yang kasus-kasus kayak misalnya ada gangguan darah ya. Nah, jangan terlalu intensitasnya itu Melebihi kemampuan, ya. Nah, untuk istirahat, perhatikan banyak atau kuantitasnya dan kualitas. Jadi, harus seimbang, nih. Jadi, misalnya, tidur malam minimal 7 jam, ya, sehari. Ya, bangun di pagi hari itu segar, ya. Kalau yang berkualitas itu tidak sering terbangun saat tidur, lalu dapat tidur dengan mudah, nih. Jadi, setengah jam aja kalian baring, matiin lampu, nah, langsung terlelap, ya. Sebenarnya memang, uh, kuantitas itu secara teori tidak harus tujuh jam bisa fleksibel ya, apalagi misalnya di saat kalian lembur atau shift nih. Nah, tapi gimana? Kuantitas kita kurang, tetap nanti kualitasnya baik. Nah, itulah namanya istilah ada rapid eye movement. Jadi kalian itu tidurlah ketika rapid eye movement itu rapid kan cepat nih, eye, mata, movement pergerakan. Nah, jadi di saat itulah tidur yang paling berkualitas terjadi ketika misalnya kalian tuh bener benar ngantuk, jadi posisikanlah. Ketika benar-benar ngantuk itu langsung tidur, jangan ditunda-tunda. Dan kalau bisa sleep hygiene nya ya, lampunya kalau bisa dimatiin dimatiin, cari tempat yang nyaman. Terus kalau sempat ke wc dulu, cuci tangan, cuci kaki. Nah, jadi ketika kita tidur itu benar-benar uh, hygiene itu bersih ya. Oke. Okay. Nah, alasan klinisnya ini Jadi kalau dari tidur itu kan ada hormon melatonin ya Nah dari sistem hormon ini nantinya mempengaruhi Kejiwaan kita, psikiatri, jadi moodnya bagus ya. Kemudian menurunkan risiko, hipertensi, darah tinggi Berat badan jadi stabil dan aktivitas Khususnya nih saat kalian pre-employment training ini Jadi lebih konsentrasi dan uh, serius ya tercapai target Ya jadi Penelitian sudah banyak ya sebenarnya dari National Sleep Foundation ini Yayasan Tidur Nasional. Nah ini di, berdasarkan dari Kemenkes ya. ya. Nah nanti kalau dari kebijakan perusahaan sebenarnya ada nih penjadwalan ketika kalian masuk harian ya sampai jumat misalnya ada jam waktu kerja jam istirahat ini satu jam per hari nih. Yes, ya, sudah dibuat sedemikian rupa biar tetap maksimal dan produktif ya. Nah, kalau ada saat sip-sifan juga tercantum nih. Nah, surat edarannya mungkin nanti uh, tetap dipantau ya. Ini yang terbaru dari 2020. Nah, selanjutnya kita kelola stres juga. Jadi untuk stress ini kan aspek kejiwaan kita bagaimana nih biar nggak stres ya kita tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya kemudian kegiatan nih sesuaikan dengan kemampuan jangan berlebihan melebihi ataupun jangan kurang ya kalau kurang itu males kalau melebihi itu terlalu ambisius nah pikiran harus positif ya olahraga aktivitas fisik teratur. Beribadah ya Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Tidur cukup Nah kalau ada masalah Cari orang yang bisa dipercaya Ceritakan Jangan dipendam sendiri ya Lalu cari hobi Yang bermanfaat nih Ya Misalnya Hobi Mancing ya nah, Ini contohnya Ya bisa kan Ikannya nanti dapat Dibagi ke tetangga Atau teman-teman Sekitar Nah itu contohnya yang bermanfaat Ya Nah dari perusahaan biasanya akan ada nih program-program khusus misalnya masalah curhat nih ada layanan kayak telemedicine, melalui website ya nanti ada bisa pilih psikolog. Nah, dari website itu, nah oke setelah stres kita lanjut ke masalah rokok ya. Nah, rokok ini bahayanya, rokok ini kan termasuk senyawa kimia seperti karbon monoksida, nikotin. Ini merupakan stres oksidan ya. Jadi dengan terjadinya stres oksidatif kalau di rambut ini contohnya dia akan bisa lebih mudah rontok. Nah, kalau di tulang lebih kropos, jadilah mudah patah ya. Nah, di gigi gigi ini ya bau mulut tidak sedap. Kemudian bisa lebih mudah kropos, karena gigi termasuk tulang ya sebenarnya. Lalu untuk mata nih, karena asapnya tadi naik, jadilah mata ini stres oksidatif juga. Nah, kalau di lensa itu terjadilah katarak, matanya seperti ada asap ya penglihatannya biasanya. Dan kalau di telinga, ini ada sel-sel saraf neurovestibulokoklearis ya. Nah, ini saraf sensorik yang kalau mengalami tekanan oksidasi terjadilah dia kerusakan dan otomatis pendengar menurun nah jadi kalau untuk perokok ya memang terkadang agak sulit kalau pekerja bekerja di tempat bising ini eh, penurunan pendengarannya akibat dia bising atau akibat rokoknya nah karena itu jangan sampai ya kita harus hindari jadi hindari nih berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok ya. Terus harus ada keyakinan ya rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Ada hal-hal lain -hal yang lebih bermanfaat. Terus jangan malu nih katakan kita bukan perokok. Lakukan hal positif ya olahraga, membaca atau aktivitas lain yang lebih menyehatkan. Nah hindari sesuatu yang terkait rokok misalnya tender-tender sponsor iklan poster. Ya. Lalu cari informasi mengenai bahaya rokok ya. Nah, kalau kalian sudah punya anak nih, anak dari orang tua yang merokok itu lebih berisiko asma, ya, radang amandel, lalu infeksi pernapasan, ya. bisa flu, bronchialitis, maupun nanti risiko keganasan. Oke, okay. kita akan ke topik terakhir tentang COVID-19. Ya, kita akhir-akhir ini sudah sering ya dengar mengenai varian Omicron, jadi sebagai virus yang diakibatkan oleh infeksi ya penyebab infeksi dari covid-19 ini virus SARS-CoV-2 ini namanya virus lebih cepat bermutasinya karena ukuran molekulnya itu lebih kecil dibanding bakteri, jamur, ataupun penyebab infeksi lain jadi oleh karena itulah WHO mengatakan bahwa varian yang diwaspadai ya Omicron ini varian concern jadi di perusahaan sudah ada yang namanya protokol ya, protokol pencegahan Covid. Baik itu protokol cuti ya. Jadi ndak bisa nih habis cuti langsung kita bekerja, harus ada pengecekan dulu biasanya diceknya nanti di klinik pertama di antigen ya. Kalau antigennya negatif nanti dikasih surat keterangan ya medical clearance. Kalau dia positif nanti akan ada perujukan untuk konfirmasi ulang ke Rumah sakit untuk kita PCR Polymerase chain Reaction Nah, kalau PCR yang negatif Berarti ya kita Lakukan Isolasi dulu ya Biar aman 2 atau tiga hari Nah, diistirahatkan dulu Nah Lalu dicek ulang lagi nih evaluasi Antigennya, nah namun Kalau misalnya nih dia PCR positif, itu Dia Tadinya akan ada Sequencing untuk mengetahui apakah memang benar Omicron atau tidak ya Jadi nanti ada algoritma seperti ini Kemudian di beberapa ruangan ada juga protokol-protokol khusus ya HCC untuk menyatakan bad misalnya Lalu untuk protokol kegiatan perusahaan dan protokol untuk acara ya Acara misalnya pernikahan ini harus ada konfirmasi ya Ya, jadi uh, tidak bisa kita buat keputusan sendiri Bahkan di uh, rumah ibadah pun harus ada uh, ya Seperti misalnya menjaga jarak, penyediaan cuci tangan Karena ini disesuaikan dengan surat edaran menteri agama ya nah, Dan kalau untuk flow-nya kita sudah punya peraturan khusus Jadi kalau memang terkonfirmasi positif, nanti akan ada pendampingan, ya. Akan ada isolasi di lahir dong, ataupun jika isolasi eh, tidak memungkinkan, misalnya ada anak kecil atau mengurus orang tua, misalnya. Ya, akan ada isolasi ya di rumah dinas, namun dengan pengawasan yang ketat, jadi tetap harus patuh agar ya tidak terjadi penularan lokal ya, transmisi lokal oke okay. dan untuk yang sedang menjalani isolasi tetap ada namanya senam online jadi tetap olahraganya dan menghindari stres dan kejenuhan ya jadi tetap dilakukan tetap bergerak, jadi isolasi bukan berarti makan, minum, tidur ya jadi tidak ada aktivitas nah, tetap ada, jadi aktifkan nanti zoomnya My Teams-nya ya, agar tetap maksimal selama isolasi, ya dan akan segera diusahakan lebih cepat, negatif ya. demikianlah hal talk pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat, jika ada pertanyaan nanti boleh klik di kolom chat, ketik ya jangan lupa like, share, and subscribe konten saya ini, mudah-mudahan bermanfaat bila itu Taufik Walidah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua